Oke okay, ya yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ketemu lagi di Ajawma Tutorial dan di video kali ini kita akan menunjukkan proses cara bagaimana menempelkan rumbei untuk spray rumbei Excel atau spre rumbei ya dan cara pemasangan si rumbei yang di samping ini ya, yang di samping yang seperti di gambar. Langsung saja sekarang kita langsung ke videonya bagaimana cara proses menempelkan atau memasang rumbei Excel atau rumbei Shanghai Oke. Okay. Dan di sini saya sudah sediakan, di sini ada pisban. Pisbannya ini kurang lebih 3 cm ya. Dan di sini saya sudah sediakan tali kur. Nah, tali ini kurang lebih ini talikurnya yang 5 mili mm ya. Dan di sini di sini sudah ada garisnya. Di sini seperti biasa kalau misalnya kita cutting atau motong spray rumba itu pasti di sininya kita kasih garis menggunakan pensil ya. Kenapa digaris? Kalau tidak digaris nanti eh, takutnya malah pasang rumbainya itu bisa turun ke bawah ataupun naik ke atas jadi kita di sini ada garisnya gitu oke dan langsung saja sekarang nih besarnya taruh seperti ini tekuk ke sini terus kita likurnya ditaruh di atasnya seperti ini ya kemudian dibungkuskan nah dibungkuskan jadi seperti ini lalu setelah dibungkuskan ditaruh di sini yang sudah kita garis ya di sini kemudian dijahit Nah, kalau sudah nempel seperti ini ke sini, nah seperti ini. Kita biarkan dulu nah kemudian kita ambil yang untuk si rumbai XL-nya ini. Nah, rumbai ininya kita ambil, oke. Okay. Nah, ini seperti ini rumbainya ya. Nah Seperti ini, ini untuk bagian luar dan seperti ini ini untuk bagian dalam. Dan rumbai ini kita pasang di sebelah kanan yang di panjang 200-nya ya. Dan kita tempel di sini. kemudian kita pegang si bisban dan talikurnya di rapikan dulu diratakan dulu ya Setelah itu ini ditumpangkan seberatannya dan dijahit nah seperti ini nah seperti ini ya proses penempelan atau pemasangan rumbai Excel Jadi seperti ini nih untuk bagian dalam. Dijahit ya. Ditempelkan. Nah ini untuk bagian dalamnya. Dan kalau kita balik, nah kalau kita balik nah seperti ini. Jadi di sini ada tali kurnya ya. Jadi ada tali kurnya. seperti ini. Oke, dan lanjut saja sekarang kita pemasangan dulu ya. Kita nanti tunjukkan hasilnya. Oke, nah seperti ini ya prosesnya. Ini bisban, ini talikur dibungkus. Nah seperti ini. Kemudian kita pegang dan taruh di kain spray yang sudah kita garis di sini. Ada garisnya ya, yang sudah saya jelaskan tadi di belakang. Taruh seperti ini. Kemudian si Rumba nya ini atau si bempa XL-nya ini tinggal ditaruh di sini. Nah, diratakan dulu. Kemudian kita tinggal menjahitnya. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya. jadi di sini nih kita ukur dulu pas segini ya. Nyampe di sudutnya ini. Kemudian kita jahit lagi. Nah, seperti biasa bisbannya digunting-gunting pas di pojokannya ini atau pas di sudutnya ini biar memudahkan untuk membelokan seperti ini. Nah, jadi si bisbannya ini gampang ditekukkan kalau kita gunting-gunting dulu sedikit. Nah, kalau udah seperti ini ini untuk si rumbai XL sebelah kanan ini sudah selesai Dan kemudian sekarang kita ambil rumbai yang untuk bagian bawah Dan kebetulan spray ini ukurannya 160 200 Dan kita sekarang mengambil bagian rumbai untuk di bagian yang lebar si spraynya ini Yaitu ukuran 160 Oke dan diperlukan lagi seperti ini dan rumbe yang uh, sebelah bawah yang di ukuran 160-nya udah kita pasang nah seperti ini hasilnya ya. Seperti ini sebelah dalamnya kurang lebih dan kita akan memasang sirumby XL-nya yang sebelah kiri. Nah, kita putar ke sini badan spray -nya. Kemudian kita pegang si bisbannya dan tali kurnya ini dan disamakan kayak seperti tadi ya. Kemudian ini sirumby XL yang sebelah kiri ya. Ini yang terakhir. seperti ini ya. Kurang lebih modelnya Kemudian kita tempelkan di sini seperti tadi ya proses cara pemasangannya oke dan ini pemasangan rumbei yang bagian sebelah kiri atau bagian yang terakhir mau oh, di sini ada ikatan kita buka dulu dan prosesnya seperti ini oke dan kita sudah mau finish dan bisbannya kalau sudah nyampe di sudut ini dipotong saja dan tali juga ya sama dipotong saja dan Seperti ini prosesnya Kemudian ini belum selesai ya Kita akan menempelkan Si rumbay yang di bagian sudutnya Di bagian sebelah sini oke Ini di sudut yang Di bagian bawah ya Oke dan ini rumbay Yang akan menutup di bagian sudutan Bagian kaki sebelah bawahnya Dan ditaruh seperti ini kalau sudah ditaruh di situ kemudian ini dijahitkan di sini kemudian diputar ini di sini nanti ya saya tunjukkan hasilnya ya yang agak bingung melihat prosesnya nanti saya tunjukkan hasilnya seperti apa ya pasti ini ditangkarkan di sini ya bagian rumpai yang kecilnya ini untuk menutup yang di sudut dan yang sebelah lagi juga sama ya Saya jelaskan ya, ini, ini fungsinya buat apa? Nah, ini untuk tutup si bagian sudut ya. Dan ini bagian rumah. Jadi contoh seperti ini ya, kalau saya contohkan di di meja mesin saya. Oke. Kita contohkan dulu nah seperti ini contohnya. Nah. Seperti apa sih? Nah, seperti ini kali ya. Nah, seperti ini. Nah seperti ini, jadi yang dimaksud tadi saya pasang lapisan yang ini, ini untuk bagian di sudutnya Jadi di bagian di sudut kasur, dia ini akan menutup ke bagian spring bednya ya Karena kalau misalnya nggak pasang ini, nanti kan uh, ini cuma nutup begini Jadi uh, si spring bednya itu kalau nggak pasang ini kelihatan Nah kalau seperti ini, nah seperti ini kurang lebih Jadi si spring bednya ini tidak kelihatan Nah jadi seperti ini ya hasilnya kurang lebih oke dan ini bagian yang di sudutnya nah ini, ini kan di bagian di pinggir bukan terus yang lapisan di dalam lapisan di dalam ini ini untuk menutup ke spring bednya nah, seperti ini jadi dia ada lapisan di bagian dalamnya kemudian nanti di sini tinggal dipasang pita oke dan kemudian di sudut yang sini kita pasang pita dulu ya kita pasang pita Oke dan ini pitanya, ini pitanya sudah kita buat. Nah seperti ini, kalau ada yang mau proses cara pembuatan pitanya seperti apa, silahkan komen di bawah. Dan kita tempelkan di sini. Oke dan sebelah lagi juga sama ya, dijahit. selesai dijahit ya pitanya dan seperti ini hasilnya kalau kita pasangkan lagi di sini nah seperti ini hasilnya nih coba kita pasangkan di sini ya nah seperti ini ya hasilnya hasil pitanya kalau misalnya sudah kita pasang di kasur atau di spring bed. nah seperti ini pitanya oke sekian ya video Cara memasang rumbay Excel dan semoga di video kali ini bermanfaat dan jangan lupa mensupport channel ini dengan like, comment, share videonya dan subscribe.